Oke okay, jadi ceritanya Hari ini Tuan Putri mau balik Eh mau datang nah, jadi ini rumah Keserahan Nah Rumah kayak kapal pecah Memang Aku sibuk juga nih Setiap hari sibuk Jadi Mau beres-beres tuh ada waktu kan. Nah, sampai di kamar. Jadi ini aku mau rapikan. Rapikan ajalah dulu ya. Karena nanti mungkin waktunya tak cukup mau rapikan semua nih. Karena kalau mau dirapikan ini mau taruh kemana juga nih? Kayak barang-barang jualan nih. Mau taruh kemana mana nih? Nah, peninggu pening aku. Kadang mau dirapikan ini kayak gini. Ah, mau taruh mana Ya. Tapi kukeraskan aja nih sampai belakang udah kayak gunung jadi karena aku tidak punya kameramen guys konsisnya aja bawa-bawa nih nah apa dulu ya aku pun bingung juga nih mulainya dari mana gitu mulai dari dapur dulu inilah kalau kalau kerjanya tak direncanakan nih kayak gini nih mau mulainya bingung dari mana habis semua berserak gitu jadi bingung nggak dari mana gitu semua nak di, dikerjakan di hari ini gitu masalahnya tak digaji <laughs> kalau digaji mungkin aku tak bingung mulai dari mana aduh Oke okay lah, kita mulainya dari Bismillah dulu ya guys. Jadi apapun yang pekerjaan yang mau kita mulai, awali dengan Bismillah dulu. Baru kita bekerja, insya Allah kita ditunjukkan mulainya dari mana, ya kan? Oke, okay, Bismillah, kita mulai dulu, oke okay, dari kamar dulu. Jadi walaupun nanti yang lain tidak bisa kupegang, tidaknya kamar udah bersih duluan. Itu yang paling penting. Karena tuan putri nanti mau mau berehat di kamar. Ini Tas dari aku datang belum berpindah tempatnya. Belum juga keluar isinya. Nah, taruh sini dulu. kamar aku guys tengok betapa berseraknya malnya guys ya Hal alat-alat tv aku karena aku jadi bengkel tv guys <gadu box> jadi banyak tv di rumah tapi satu pun tidak hidup <gadu box> karena tidak ada antenanya Makanya, tak hidup. Udahlah, aku mau mulai dulu ya, guys. Ya, karena aku tidak punya kameramen, jadi nanti tengok hasilnya aja lah. Kalau gitu, ya udah siap, udah mandi. Kita jemput Mama Aka ke pelabuhan karena jam menunjukkan sudah jam 3 ya, setengah tiga. Kemungkinan dia udah sampai di pelabuhan. Jadi ke pelabuhan itu kitar setengah jam lah aku. Ya itu itu tak bisa di, dipindahkan dimana-mana tuh. Soalnya mau ditaruh di mana pun tak ada tempat. Jadi ya terus sementara di situ dulu tuh. Karena ini mainan anak-anak aja nih. Tuh. Yang penting Sudah selesai nih. Nah, ya walaupun apa adanya. Yang penting kelihatan aku bersihkan ya kan. Nah, jadi dia senang. Kalau sudah dia senang kan Insya Allah rejeki Bakal mengarik guys Nah Kita langsung Pakai eleng andalan Oke Nanti di perjalanan kita rekam ya Tuh Ya sampai sekupang hujan Itu dia Udah sampai udah sampai ya eh oh, hey. <laughs> ih ih salim dulu salim dulu salim cepat loh kapalnya tak sampai iya dia ya, tadi ya mana barang kau ini banyaknya orang pakai motor gila-gila kau nih Iya kan Dek ada yang mau, ada. Tunggulah hujan Bisa lah Tunggu bentar hujan Bapak, ya Iya Laju ya bagutnya. Iya terbuka, Adek Dengar mamam ya Dek uh, Hah? Ada eh? kan ini, Iya sini, kasih. Ah, kira belum sampai tadi Iya aku baru selesai loh Berarti pas kali aku datang ya Ngapa nah, orang, orang pintar Pintar kan tadi dek Pintar tadi kan Iya kan ah. Hai Abang tak mau duduk juga oh, Iya oh, do. Masih hujan ya Masih hujan loh Bentar lagi lah ya Sana Tunggulah Hujannya dekat sini aja loh Pas oh, dekat depan ini aja hujannya di di sana tidak. Pas depan sini di sana panas. Apalagi timban panas. Adek, hei. Hei. Mendirilah, Dek. kangen Bapak ya? Iya. Iya. Cak cari Bapak enggak? Hei. Tadi kirain Bapak belum sampai. Iya, kirain Bapak belum sampai tadi. Hujan. Bapak di mana? Hah? Sana. Tunggu ya Bapak ambil motor dulu ya. Tunggu ya. Oh. Apanya? sebo. Ah. sembako ada. kayak sembako gimana kan gimana bersihkan wangi kan kayak kamar hotel kan bersih selimut langsung susun. kayak wah mau masih ah, oh, ya mana banyak sembako di depan mau cik nanti cantik lah supur kau diri lagi tapi sudah mau cik sembako M M banyak mau cik sembako ya, aduh capek capek heboh guys heboh balik heboh tengok heboh dia heboh kan? Kepalnya, Ini Bagi kalau udah berbungkus gini antara dua nih? Kita dibuang? dibuang Dondri. Atau? Dondri. <laughs> atau di? Dibiak di situ? Yang penting udah bersih. Nah, Abang mana? Puas kan? wow luar kapal pecah Apanya kayak kapal pecah? Di luar, dari ya, yang luar mana? Kapal pecah. Apanya dari luar kayak kapal luar pecah? Bungkusan kau apa -apa, entah itu, itu bungkusan itu. Antara mau kubuang Antara mau kusimpan Antara-antara Ada antara. apa? Tapi tenang Ada masih kusisakan untuk kau supaya kau ada kerjaan, ya supaya ada kerjaan di WC menanti. Gunung ya. Gordonnya belum kering, terpaksa udah apa? Belum tidak kering. Udah dicuci lah. Bagus lah. Ya, Baring, mana lagi? Bayang, bayang, bayang. Suamimu nih, ha, udah rapi, udah bersih, udah kayak kamar hotel. Ya, senangkan kau, senangkan kau. Iyalah, makasih. Hmm. Jadi kau besok tugasnya enak Tinggal memikirkan Untuk jualan aja lagi Eh Datang-datang udah main Hah Tak lapar ya Bang Hei Tak lapar bang Ayo kita mamam yuk Nah, dapat oleh-oleh Canai, canai Sembilahan Yang Viral e itu loh e Oh, makasih ya Kau udah bawakan aku Roti canai kesukaan aku ya Belinya ke tempat abang yang itu ya Siapa namanya Abang Abang Saidi ya Kang Saidi, siapa nama, nama anunya Ya, satu saja, yuk siram